Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladhi an'amana bina'matil iman wal Islam. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina muhammadin wa alihi thahirin wa sahbihi ajma'in amma ta'dunu fa inna ahsanal hadis kitabullah wa khairul huda huda muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhtasatuhat wa kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah Wakula <tuh> Alhamdulillah, Bapak Ibu Muslimin rahimakumullah kita bersyukur kepada Allah. Saat ini kita masih diberi kenikmatan oleh Allah untuk bisa melakukan amal soleh, yaitu tolakul ilmi mempelajari hadis-hadis Nabi Alaihi Wasallam di dalam kitab Om um Datul Akham yang semua hadis-hadisnya sudah ditulis oleh pengarang kitab diambil dari hadis-hadis yang bisa dipertanggungjawabkan dan diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari <tuh> Alhamdulillah sudah disediakan oleh ya, panitia kitabnya ini kitabnya besar tulisannya juga besar mudah untuk dibaca dan ditulisi jadi boleh ditulis untuk agar kita ini tidak lupa apa yang kita pelajari ditulisi di bawahnya untuk memudahkan kalau kita mengandalkan terjemah kita tidak akan mengerti nanti setiap kosakata kosakata yang ada dalam bahasa Arab khususnya dalam bahasa hadis ini saya bantu untuk menterjemahkan dan kita belajar untuk memahami nah, sebagaimana yang dipahami oleh para ulama ahlul hadis agar kita ini bisa mengikuti hadis-hadis nabi Shallallahu alaihi wasalam dan juga mengikuti sunnah sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi Wasallam. kita kaum muslimin menjadi dan mengaku sebagai ahlus sunnah wal jamaah nah, Ya namanya ahlus sunnah wal jamaah itu ya kita mengerti sunnah nabi kita paham dengan sunnah sunnahnya nabi kemudian kita ini mengikuti sunnah yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Nah, kalau kita mengaku menjadi ahlus sunnah wal jamaah tapi kita tidak mengikuti yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu nah itu hanya sebuah pengakuan saja karena bukti kita mencintai Allah itu yang mengikuti sunnah Nabi Kul katakan wahai Muhammad kepada muslimin jika kalian benar-benar mencintai Allah maka ikutilah saya Maksudnya adalah ikutilah Rasulillah Sallallahu Alaihi wa salli. Bagaimana kita mengikuti Rasul? Wong kita tidak pernah bertemu dengan beliau. Ya kita buka hadis-hadis beliau di dalam kitab-kitab yang sudah tersusun oleh para ulama ahli hadis. Salah satunya kitab-kitab ini yang kita pelajari Kitab Umdatul Ahkam Sudah sampai pada hadis yang ke-27 Kita lanjutkan hadis yang ke-28 Halaman 13 Babu fil madriyi wa hoyrihi bab tentang masalah mati dan yang lainnya, halaman 13, ini kitabnya bagus besar-besar tulisannya juga besar, jaraknya juga agak lebar-lebar jadi mudah untuk kita jadikan materi pelajaran kita, boleh untuk ditulisi, untuk mengingatkan pelajaran yang sampai kepada kita an bin malik radhiallahu anhu yang penting kita bisa baca mengenal huruf hija'iyah tinggal melihat dan mendengarkan insya Allah takut dipahami An Anas bin Malikin, Rosyadulloh anhu kala dari Anas bin Malik, Sahabat Nabi. Momongannya Nabi ini Anas bin Malik berkata, Jaa orobiun telah datang orang Batui, Arab Batui. A'robiyun itu orang-orang yang hidup di lembah-lembah di jazirah Arab sana itu ada lembah-lembah kalau di tempat kita ada lembah, ada gunung, pegunungan nah itu A'robiyun sebutannya, jauh dari perkotaan dan kebanyakan orang-orang yang jauh dari kota itu banyak yang kurang paham kemudian sifat tabiatnya itu kasar-kasar yang di sana di arok nah, mereka disebut akrobium berbeda kalau di tempat kita ini justru di pegunungan di dusun-dusun malah lebih halus tata kramanya sifat tabiatnya ini berbeda. Ini menjelaskan dulu ada orang Arab Badui itu datang, dia tidak tahu itu, itu masjid untuk sholat berjamaahnya kaum muslimin. Nah, maka fablea fito ifatil masjidi maka dia kencing di bagian ujung masjid, di bagian masjid, ya, di bagian pojoknya karena masjidnya itu tidak tertutup seperti ini, masjid Nabawi waktu itu jadi terbuka lebar dan alasnya bukan tekel atau keramik bukan, tapi langsung pasir, itu alasnya dari sholat, sujud itu langsung bersentuhan dengan pasir nah orang Arab itu mengira itu adalah tempat bebas Arab batu itu mengira, menyangka itu adalah tempat bebas lalu lalangnya orang kan Nah, kemudian dia tidak tahu kalau itu adalah masjid. Dia kencing di bagian pojok masjid, di ujungnya masjid. Tidak disebutkan kanan kiri, ke depan belakang tidak disebutkan. Pokoknya di bagian masjid itu dia kencing. Fazajarohun <tuh> nasu maka orang banyak itu menghardiknya, mencelanya, memberi peringatan kepadanya. Jadi mencela akrabun na itu. Nah, ya, itu secara otomatis kita sendiri kalau melihat ada orang masuk masjid kemudian kencing di situ ya, tentu kita punya sikap akan mencela, memaki-maki atau menghardik memberi peringatan keras. <tuh> Dengan suara yang keras gitu. Nah dulu sahabat-sahabat nabi juga demikian Karena itu dipandang adalah kemungkaran nah, Kencing di masjid itu adalah kemungkaran Kenapa? Sesuatu yang diingkari oleh syariat itu namanya mungkar Kalau makruf, Karena ada istilah amar makruf nahi Mungkar Makruf itu sesuatu yang dikenal oleh syariat sedangkan mungkar itu adalah sesuatu yang diingkari oleh syariat tidak dibenarkan oleh syariat itu namanya mungkar tidak sesuai, tidak cocok dengan syariat Islam itu namanya mungkar nah demikian juga para sahabat yang melihat, menyaksikan ada akrobiyun, orang Arab Badui itu kencing di dalam masjid di bagian tertentu dari masjid mereka ramai menegur mencaci menghardik akrabiyun tersebut itu pada waktu akrabiyun sedang kencing tapi belum selesai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka Nabi SAW melarang mereka melarang para sahabat artinya biarkan saja, rojul kencing di masjid itu biarkan sampai dia itu selesai jadi Nabi melarang para sahabat untuk mencaci, mencipir, memaki berteriak-teriak kepada si Arobiyun dilarang oleh Nabi SAW karena waktu itu sangat kencing dan akrabiyun itu statusnya adalah al-jahil bil-ilmi, bodoh dalam hal ilmu, tidak ngerti tidak paham tentang masalah toharoh nadofah, tentang kebersihan, tentang kesucian ini orang islam kalau maqadha ya? baulahu maka tadkala Kodok Dia menyelesaikan Jadi A'robi itu menyelesaikan Baulahu akan kencingnya Selesai Sudah kencingnya amarun Nabi Nabi Sallallahu alaihi wasallam Memerintahkan Yang diperintah itu adalah para sahabat Bukan Sinan orang yang kecil itu bukan sahabat diperintah oleh nabi untuk membawakan apa bidanu bin min ma'in dengan timba berisi air jadi wadah timba berisi air fa alaihi lalu ya, diguyurkan alaihi atasnya atas uh, bekas Tanah yang dikencingi oleh nairobi tadi ini hadisnya, hadis nomor dua puluh Nah, jadi dari hadis ini kita banyak mendapatkan pelajaran dulu termasuk perkara jahiliyah yang menjadi adatnya orang Arab khususnya Arab Badui itu apa al-jafa wal Jahal jadi dari tabiat itu ya kasar keras bodoh tidak paham kenapa labu dihim an ma ala rasulihi itu karena jauhnya mereka dari mempelajari apa yang diturunkan oleh Allah kepada rasulnya karena jauh dari pengajian karena jauh dari ilmu yang dibacakan Al-Quran dan hadis, maka seseorang itu akan menjadi keras hatinya akan menjadi bodoh. Tidak paham terhadap kebaikan dan kebenaran. Maka kalau kita masih diberi kenikmatan bisa ngaji, itu adalah nikmat yang sangat besar. Dibacakan Al-Qur'an kita dengarkan. Dibacakan hadis-hadis Nabi kita dengarkan, kita hadir. Kata Allah, lakot manallahu alal mukminin benar-benar menggunakan takit ya. Lakot manallah adalah dan itu dua huruf ya digabung jadi satu. Lakot itu menunjukkan sesuatu yang sangat benar, sesuatu yang sesungguhnya benar-benar Allah memberikan kenikmatan kepada orang-orang yang beriman apa kenikmatannya kata Allah uh, yaitu ketika Allah mengutus kepada mereka seorang rasul yang yadlu alaihim ayatihi membacakan ayat-ayatnya Allah wa yuzaqqihim wa hikmah Rasul itu mengajak muslimin untuk suci dari dosa suci dari syirik bersih dari segala kebodohan dengan apa yuallimuhumul kitaba wal mengajari alkitab yang dimaksud Alkitab ini adalah Alquran. Ah. Wal-Hikmah itu adalah Sunnah Nah jadi kalau kita ini ngaji Al-Qur'an dan Sunnah Nah itu adalah kenikmatan yang sangat besar dari Allah tidak semua diberikan oleh Allah sehingga Rasulullah SAW juga mengingatkan dan sering kita dengar bahwa Allaha, sesungguhnya Allah itu la malah, la lam, la Sesungguhnya Allah memberikan nikmat dunia itu kepada orang yang dicintai dan orang yang tidak dicintai. Walakin la din. Tetapi Allah tidak akan memberikan dinul Islam, nikmat Islam ini. Ilah lima Kecuali bagi orang yang dicintai. Nah kalau jauh dari ilmu, jauh dari Al-Quran dan Sunnah. Itu akan menjadikan kebodohan dalam dirinya Kejahilian Nah kalau itu menjadi tradisi atau kebiasaan Ya pada akhirnya nanti tidak akan paham Mengerti terhadap Islam Nah termasuk di dalam hadis ini Baiklah maka Nabi Yusuf Shallallahu Alaihi Wasallam di fil Masjid Nabawi. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berada di Masjid Nabawi bersama dengan para sahabat, datang tiba-tiba seorang Arabi Arabadui kencing di salah satu bagian-bagian masjid. Menurut para ulama itu donan minhu anahu falah. Dia menyangka seolah-olah tempat itu seperti Sahara, tempat yang bebas, tempat yang luas menurut. Karena apa di situ banyak orang lalu-lalang di masjid itu di masjid Nabawi. Dia tidak tahu kalau itu ada tempat ibadah, tempat yang harus bersih dari najis. Karena kencing itu adalah najis. Dia tidak paham kalau air kencing itu adalah najis akhirnya dia kencing di bagian masjid itu maka menjadi perkara yang besar karena perbuatannya bagi para sahabat karena orang-orang seperti para sahabat yang sudah ngaji bersama dengan Rasulullah SAW kencing itu adalah perkara najis sehingga hukumnya bisa jadi haram Kencing di masjid itu, nah, karena itu akan digunakan untuk beribadah kepada kepada Allah. Baunya juga tidak enak, tidak nyaman. Nah, pelakunya juga tidak menunjukkan bisa menjaga kesucian dan kebersihan, nah, karena air kencingnya itu menempel pada anggota tubuhnya dan pakaiannya, baunya otomatis itu, sehingga para sahabat di tengah-tengah kencingnya akrobiyun tadi itu mereka menegur rame saling pahidu, memaidu jauh nikulon apa gitu buruk-muruk, jadi memaki-maki dengan ucapan-ucapan yang keras nah ketika itu dilihat oleh Rasulullah Sallallahu alaihi Sebenarnya kalau menurut akal perbuatan para sahabat itu salah apa badan tak, badan. Badan salah. Badan. Kenapa melihat kemungkaran ditegur secara lang langsung? Tetapi Rasulullah Sallallahu alaihi memberikan yang terbaik dari apa yang dilakukan seharusnya, dari apa yang seharusnya dikerjakan sehingga para sahabat itu dilarang oleh nabi gitu dilarang oleh nabi nahahum anjajeri tidak perlu kalian itu memaki-maki dia itu kenapa? karena kalau dimaki-maki kencingnya belum selesai akhirnya lihat yang ada kewetan misalnya orangnya kewetan misalnya karena khawatir takut banyak orang itu mencaci maki menegur mengharcik ini buatan tutup mentang. Neng kencing badan tutuknya eh, akhirnya kenapa yang terjadi, ekor eh, ya, dia tidak merasakan kenyamanan. Kemudian air kencingnya akan kesana sana kemari. Bisa jadi kalau lari, ya semburat, akhirnya air kencingnya tidak fokus pada satu tempat itu. Sehingga apa ya mengotori bagian yang banyak dari masjid? jadi bagian-bagian yang banyak dari masjid nanti akan terkotori dengan dengan air kencingnya nah kemudian juga uh, orang yang kencing itu bisa jadi tidak menerima nasihat atau teguran-teguran dari para sahabat kenapa? lagi menyelesaikan hajat tidak nyaman diteriain Aja Pak kalau jangan sakit meninggalin, lakin dodok, depok misalnya buang hajar, ada orang berteriak-teriak, kan nyaman akhirnya, tidak nyaman, nah, itu akan menjadi sebab nah, nasihat kebaikan-kebaikan tertolak dari yang bersangkutan, tidak diterima, nah, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarinya. Melarang para sahabat untuk memaki-maki. Kemudian membiarkan rojul akrobiun itu menyelesaikan hajatnya. Nah, kemudian setelah selesai, Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabat untuk membersihkan. Bagaimana cara kita lakukan bersihkan? Kata sih, buatan purun. Tapi Rasulullah memerintahkan sahabat yang suruh itu membersihkan gitu. Supaya apa Ayu Tahiru makan Abulhih? Supaya para sahabat itu mereka membersihkan tempat kencingnya tadi, kemudian dituangkan timba yang berisi air pada bekas kencingnya. Nah ini menunjukkan bahwa air kencing itu najis air kencingnya manusia itu najis sehingga tidak bisa digunakan untuk bersuci tidak juga bisa digunakan untuk berobat jangan kita tiru kebodohannya orang-orang yang bodoh berobat dengan air kencing ya, nah di pari ini gerah meripat kayaknya dipro Nguyuh ditadai, tangan, raup, yani bu, perbuatan jahiliah sesuatu yang kotor tidak bisa digunakan keperubahan sesuatu yang najis atau bahkan bermanfaat tetapi hukumnya haram tidak bisa dijadikan sebagai obat tidak bisa seperti Homer itu haram tidak bisa dipakai untuk obat. Tidak bisa, cobalah minum khamar satu gelas saja. Nanti, kalau sudah sembuh, berhentilah dari minum khamar hanya untuk nambah saja saja katanya berobat dengan sesuatu yang haram, hukumnya haram Kalau toh, misalnya itu memang bermanfaat, nah caranya tidak tepat. Jadi, caranya tidak benar. Kita disuruh berobat ada wau ta da la da an dawa sesungguhnya Allah tidak meletakkan penyakit illa kecuali mesti ada obatnya Inallah lam yunzil da an illa jadi dawa itu tetap akan diberikan obat akan diletakkan kalau ada penyakit setiap penyakit mesti ada obatnya itu yang dikatakan oleh Rasulullah SAW kita disuruh untuk berobat dengan cara yang benar menurut syariat. Nah kembali kepada hadis termasuk memanfaatkan kencing kecuali bapak ibu muslimin rahimakumullah kencing yang tidak najis nah itu boleh, dipakai untuk obat boleh, asalkan sesuai dengan petunjuknya Rasulullah SAW ngaji itu boleh berobat, bahkan boleh minum air kencing yang diperbolehkan oleh Rasulullah SAW yaitu air kencingnya untak dan susunya, itu jadi obat pegel-pegel Capek-capek lemah, letih, lesu itu di dalam kitab sahih Bukhari. Nah, ketika ada tawanan-tawanan itu, mereka diperlakukan baik oleh Rasulullah sampai mereka masuk Islam, kemudian mereka mengadukan perkara bahwa mereka itu dalam keadaan lemah, letih, lesu, kemudian sakit, ya, pegel-pegel. Mereka mengadu, ya Rasulullah kami keadaannya demikian dan demikian. Akhirnya ditunjukkan oleh Rasulullah SAW supaya mereka mendatangi penggembala yang ditunjuk oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah memerintah mereka untuk minum air kencing ontak dan minum susunya unta nah, Kemudian beberapa hari mereka yakin yang diomongkan oleh Nabi mereka minum air kencingnya onta, kemudian mereka juga minum susunya onta nah, beberapa waktu kemudian mereka dalam keadaan sehat sediakala tetapi mereka murah kemudian mereka mengambil gembalaan-gembalaan di bawah lari dan mereka membunuh penggembala-penggembala yang ditunjuk oleh Rasulillah s.a.w awal hasil mereka dikejar oleh pasukan yang dipilih oleh Nabi s.a.w kemudian tertangkap mereka ini jejak-jejaknya ditelusuri para sahabat akhirnya tertangkap kemudian mereka dihukum dengan hukuman yang sangat berat hukumannya berat itu apa? karena mereka murtad satu karena mereka mencuri dua, karena mereka membunuh nah, kalau bunuh, hukuman di dalam islam no? kisos kemudian kalau murtad, disuruh tobat dulu tidak mau tobat, dibunuh mencuri harus dipotong tangan maka hukumannya kalau kita baca di dalam hadis riwayat Imam Bukhari mereka dipotong secara bersilang tangan dan kakinya kemudian mereka diseret dilemparkan sampai meninggal dunia di padang sahara kemudian matanya itu dicolok masya Allah hukumannya kok kejam sekali kita melihat hukumannya. Hukum Islam itu kelihatannya kejam. Kelihatan menurut pandangan kita. Tapi tidak melihat apa yang menyebabkan hukum Islam demikian. Kenapa harus dikisos? Kenapa harus dibunuh Kenapa harus dipotong tangannya? So, kalau tidak dihukum seperti itu, mereka yang korupsi tidak akan pernah berhenti dari korupsi. Mereka yang jadi apa pencuri mereka tidak akan uh, berhenti dari perbuatannya tidak akan apa kapok maksudnya. mereka yang berzina juga tidak akan kapok maksudnya. kalau hukumannya cuma penjara atau dennda maka Islam datang memberikan hukuman yang adil dan terbaik dan paling aman dan menjamin keamanan karena Allah sendiri yang bicara di dalam Al-Quran. Bahwa dengan hukuman ini itu hayatun. Ada jaminan kehidupan. Itu kata Allah di dalam Al-Quran. Surat al baqarah Tapi banyak dari kalangan kita melihat kejamnya. Melihat sisi kerasnya. Tanpa melihat dampak manfaat yang ditimbulkan Dengan sebab hukum-hukum Islam ketika diterapkan Bapak ibu muslimin rahimahullah Kita kembali kepada hadis yang kita pelajari Jadi air kencing itu najis Tidak bisa dipakai untuk bersuci Juga tidak bisa dipakai untuk berobat Maka kita perlu menjaga kesucian dari sebab kencing ini, kebersihan dari sebab kencing. Habis kencing ya kita bersihkan. Bisa dengan air atau isti cemar atau istinjak. Sebagaimana yang sudah kita pelajari. Nah kemudian... Annal baula alal bilmah Sesungguhnya kencing pada tanah. Jadi kalau kencingnya itu langsung terkena tanah maka cara mensucikannya membersihkannya itu disiram dengan air. Jadi disiram dengan air dengan bersamaan itu akan menyerap masuk ke dalam tanah. Nah, itu sudah menjadi bersih dan bisa dipakai untuk tempat sholat, tempat beribadah. Wala yustharata dan tidak disyaratkan. Nakulun nak minal makan. Dhalika, wala. Jadi tidak disyaratkan. Jadi yang habis dikencingin itu sengsenginnya lemain. Niku di, loh, dipindah. Tidak pernah. Cukup disiram dengan air eh, sesudah itu atau tidak juga sebelumnya itu tidak perlu dipindahi tanahnya. Ya tanahnya dipindah sebab habis kena kencing misalnya, tidak perlu, cukup disiram dengan dengan air saja nah, tapi berbeda kalau alasnya bukan tanah atau pasir karena tidak menyerap seperti karpet Ya karpetnya harus dicuci harus disiram dengan air dibersihkan, disucikan dihilangkan baunya atau kalau pakai seperti keramik ini yang kita biasa sholat di atasnya ya tipel dengan tadi sampai hilang baunya kalau sholatnya bersentuhan langsung dengan pasir Bicaranya disiram dengan air tidak perlu dipindah pasirnya nah, itu menunjukkan dulu di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholatnya di atas tanah ala turok artinya di atas pasir makanya Rasulullah SAW juga mengatakan soli ala ardi sholatlah kamu di atas tanah boleh kita langsung sholat di atas pasir kita bikin musola di rumah kita itu alasnya langsung Pasir boleh langsung di atas tanah kita boleh sholat langsung begitu. Teburun monggosakerto. Ini kurang serak nih, gamal sing serak mawon. Kemudian pelajaran yang bisa kita dapatkan di dalam hadis ini, ihtirohul masajid watadhiriah. Jadi kita mempunyai bebanan kewajiban untuk menghormati masjid dan kesuciannya nah, di antara penghormatan kita ketika kita masuk masjid ini sholat dua rakaat yang disebut oleh para ulama itu sholat dua rokaatnya adalah sholat takhyatul masjid niatannya bagaimana ya, pokoknya sholat dua rakaat sunnah gitu aja itu sholat penghormatan, kemudian juga penghormatan kita terhadap masjidnya Allah Ta'ala itu menjaga kebersihannya, menjaga kesuciannya, dan juga menjaga kenyamanannya dan kerapiannya. Ampun, sampailah kan masjid-masjid itu tidak membuat nyaman. Kenapa? Pengiraan cerantol kenapa pelabuhan ini? yang tiang di masjid, cowan di pinggir-pinggir tembok-tembok. Jadi ini ngalih buatnya setiap nah, Itu ada sebagian dari kalangan kita nih. Iki masjid apa, jemuran, jemur ya, di luar masjid nah, Kalau misalnya menjadi penghuni masjid ya dijagalah kerapiannya, kenyamanannya. Nah, tidak malah eh, menunjukkan pemandangan-pemandangan yang tidak sedap. Itu harus kita jaga, kesuciannya juga kita jaga, sampai siapa yang mengeluarkan dahak di tembok-tembok, dia yang terkena kewajiban untuk membersihkannya. Jadi masjid dibangun itu untuk dalam rangka beribadah kepada Allah Ta'ala dan menjadi sebab kehusuan beribadah kepada Allah Ta'ala <tuh> Makanya kita bangun masjid deh. Sesuai dengan keperluan saja Sesuai dengan kebutuhan Tidak berlebih-lebihan Tidak wulu Tidak bermewah Mewah dalam pembangunan masjid Karena intinya apa? Kita ibadah khusuk dan nyaman Kemudian yang ketiga pelajaran yang bisa kita dapatkan dari hadis ini menunjukkan bagaimana Rasulullah SAW menunjukkan akhlakul karimah memberikan petunjuk kepada orang Arab baju itu dengan apa? Dengan sikap yang lemah lembut tidak dengan sikap yang kasar bengis atau keras tidak sesudah makanya sesudah Menyelesaikan kencingnya justru Arobiyu itu di dalam hadis yang diriwatkan oleh Imam Bukhari si Arobiyu itu malah merasa mendapatkan petunjuk dari Nabi Sallallahu Alaihi nah, itu adalah contoh nabi kepada kita bagaimana kita menyampaikan penerapan dinul Islam bisa langsung aplikatif, mengerti? artinya aplikatif itu hilang pada praktek ini begini dengan sikap kita, dengan kebaikan-kebaikan kita walaupun tidak harus dengan uca ucapan dengan perbuatan yang lemah lembut, atau dengan ucapan-ucapan ucapan yang baik itu diantara petunjuk Nabi SAW kepada orang yang dihadapinya itu dalam keadaan jahil terhadap ilmu tidak mengerti dalam urusan dinul Islam tapi nase nggak ngaji-ngaji si towo pun sesuai nggak to me nggak si pikiran pirang, -pirang tao nih nggak si nih nggak sekali kari kerasa kenceng nggak nggak tu jadi dengan suara yang tegas keras gitu nggak apa-apa kenapa kan nggak si towo nggak si nggak nggak ngaji nggak si krumus suara banter nggak to me nggak lagi nggak makanya di dalam riwayat Imam Bukhari di dalam kitab Sahihnya orang Arabi itu malah berkata begini Allahummarhamni wa muhammadan ya Allah rahmatilah saya dan Muhammad benar -benar. dia mendoakan dirinya dan mendoakan mendoakan Rasulullah SAW Wala ana ahadan dan jangan engkau beri rahmat kepada salah seorang pun yang ada di sini, misalnya doanya seperti itu, masya Allah, menerima. itu ngekhusus nabi. itu menunjukkan ya tidak senang dengan sikapnya para sahabat yang keras ketika menghardi, mencaci, memaki. Kemudian cara khusus mendoakan. Allahumarhamni wa muhammadan walatarhamma ana ahadan jangan kau beri rahmat bersama kami salah seorang pun kecuali saya dan Muhammad saja, itu doanya begitu, padahal kalau secara nahlar ya, nah sebenarnya dilakukan para sahabat itu tidak salah, tetapi diberi petunjuk oleh Nabi SAW yang lebih baik dari cara mereka ini pelajaran untuk kita <tuh> <tuh> nah sehingga arifku ar taklimil jahil terhadap orang yang masih awam terhadap orang yang masih belum mengerti persoalan-persoalan dinul islam itu kewajiban kita para ustadz, para mubalik, para da'i itu menunjukkan sikap kasih sayang dan lemah lembut dalam memberikan pelajaran kepada kepada mereka ini hadis nomor 28, hadis yang terakhir biar selesai satu bab nih. biar selesaikan satu bab tinggal terakhir an abi Hurairah, radiyallahu anhu kola samitu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam ya ulu. saya mendengar rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda al fitrah tu khonsul. fitrah itu ada lima nah, apa yang dijadikan oleh Allah itu ada lima fitrah dalam urusan din Fitrah dalam urusan kesucian atau kebersihan itu ada lima. al khitanu yang pertama adalah kitab atau sunat. Wal istihdadu mencabut bulu nah, istihdad itu. Mungkin apa? Menjukur bulu kemaluan wakos susyarib mencukur brengos wataklimul ya. audofir dan memotong kuku kuku wanadfil ipit dan mencabut bulu ketia jadi dalam hadis ini ya, Rasulullah SAW Mengajarkan kepada kita tentang perkara kebersihan dan kesucian Dan ini adalah bagian dari penerapan syariat Islam Penegakan dinul Islam dalam kehidupan sehari-hari Perkara-perkara yang disebutkan oleh Nabi ini Di dalam riwayat Imam Muslim dari Anas bin Malik itu Wakotalana di bawah catatan kaki aja nih, Zakat di Waos. Wakotalana fi kosis sharif, watak limil alfar, wanat fil ipit, wahal fil anah, alanat ruka asarok min arba'ina ina lailan, Jadi yang disebutkan oleh Nabi itu waktunya waktu. Dalam hal mencukur kumis, memotong kuku, mencabut bulu ketia, kemudian mencukur bulu kemaluan. Itu supaya tidak dibiarkan lebih dari 40 hari, 40 malam. Itu di dalam riwayat Imam Muslim. Jadi para sahabat itu diberi ketetapan waktu oleh Nabi Wasallam tidak boleh lebih daripada 40 hari, tidak boleh dibiarkan jadi batasannya yang 40 40 hari nah, sesudah itu dibersihkan, dicukur kumisnya nah ini termasuk perkara-perkara fitrah perkara-perkara sunnah kita lihat di dalam hadis ini ada fitnah sunnah sejajar setara dengan sunnah yang lain yaitu al istihdad mencukur bulu, kemaluan itu sunnah, kemudian disejajarkan juga kosus syarib, itu mencukur kumis wa taqlimul atau aldhafir, memotong kuku dan juga mencabut bulu ketia nah maka termasuk sunat atau khitan ini sejajar dengan itu tapi sebagian dari kalangan kita memperlakukan khitan itu lebih istimewa daripada sunnah-sunnah yang lain kalau dalam urusan pernikahan awlib walaupun pisatid walimah walaupun beleh kambing kan begitu kan kalau pernikahan kalau orang kita pada umumnya Walimah itu bermacam-macam Tidak hanya walimah urus, Walimah khitan Bahkan Khitan itu adalah sesuatu yang kecil Dari bagian kecil anggota tubuh kita Di ujung kemaluannya Itu yang diambil Kit atun, ya Satu potongan kecil Itu namanya khitan Kalau ada walimah khitan Nah, ra adil atil sejajar ya ada walimatul istidad. Walimatu qosus sare. Walimatu taklimul atfar. Walimah nat fil ibi. Tapi kan tidak ada. Enten mboten no nggih? Ya? Walimah istidad. Yang ada walimah khitan. Istimewa sekali sampai mengadakan reka jaya karena merasa berpunya wali mahkitan beleh-beleh kambing atau sapi sementara waktu korban berat untuk berkorban nah ini kekurang pahaman <tuh> jadi kekurang paham ya biasa saja kalau kita hitan ya hitan saja lah. anak kita dikitan malah dianjurkan pada usia 7 hari, beri nama dia, kemudian kita, kemudian sembelihkan dua ekor gibas kambing. Kalau itu laki-laki anaknya, kalau perempuan satu, itu aja praktisibel, sunnah, diayun, ditunaikan, sunnah dikerjakan. Oke, oke, buat malah rekod doyan teknol, nopo-nopo singkatah perlu dien ente no, teknol. Itu yang terjadi di tengah-tengah kita. Nah, jadi kalau kita mengikuti sesuai sunnah, ya, sejak kecil itu disunat atau di hitam. Kemudian istidak itu mencukur bulu kemaluan. Itu supaya tidak lebih dari 40 hari kita cukur. Dari depan, kubulan waktu buron, Dari bagian depannya dan belakang, semuanya itu dicukur. Jadi jangan dibiarkan seperti hutan karena itu nanti akan menyisakan kotoran-kotoran yang tersisa itu tidak akan tuntas kesuciannya nanti makanya disunahkan untuk dipotong dicukur, nih pun kampil, handal alat-alat praktis kemudian yang ketiga khusus syarif yaitu bagi laki-laki ini tidak ada sunnah bagi perempuan karena kebanyakan Uh, yang berumis itu adalah laki-laki maka tidak lebih dari 40 hari ya, supaya ini dipotong manfaatnya apa? Ya, di zaman sahabat itu biasa kalau minum, belasnya satu gelas satu kemudian bergantian, belasnya satu bergantian sebagian kita kan merasa jijik merasa bekasih orang lain, bekasnya orang lain Ternyata Rasulullah memberikan apa, nasihat: bagaimana supaya orang lain juga mau minum bareng-bareng, menunjukkan kebersamaan. Maka, pada waktu waktu minum, jangan bernapas minumnya itu di tempat airnya, jangan bernapas. Kalau malam, jadi tidak mengeluarkan napas ke dalam gelasnya itu kalau mengeluarkan nafas ke dalam gelas itu akan menjadi bau gelasnya. bulan ini kadang-kadang kemarin oh bau nih kok kak, kok enak bekasnya kak enak gelas ini. kenapa kurang menjaga itu tadi sunnahnya nabi. jadi kalau minum pakai gelas satu berjamaah itu ya jangan bernapas. kemudian yang kedua Uh, kalau kita pakai kumis, kita punya kumis-kumis itu nanti kumis-kumis jelas akan menyentuh kepada wadah tadi, dan itu akan menjadi sebab baunya juga tidak enak wadahnya, nah ini, makanya itu diantara hikmahnya, makanya tidak lebih dari 40 hari, 40 malam, ini sunnah supaya kita tunaikan. termasuk mencukur kumis, bahkan di dalam hadis yang sahih yang lain itu diterangkan termasuk ini adalah perkara menyelisihi Yahudi dan Nasrani yaitu memelihara jenggot kalau para sahabat tidak lebih misalnya segini ada kelebihannya itu di dipotong sampai di, kalau ada orang Yahudi sampai sampai saat, benar, benar, benar. Nah, kalau sahabat tidak ini cukup ini kemudian dipotong itu dipelihara, dijaga, kemudian kumisnya itu dirapikan. Itu adalah perkara sunnah. Nah, pun sampai kau aneh mengikuti perempuan-perempuan yang tidak beriman, Mbok jenggot. di entek nih, kau yang nih. Gini nih, ketel nih, biar sangar, biar gagah. Nantanil. Nah, soalnya si lanang tentara, polisi, atau aparat misalnya wajib begitu. Kalau kita jadi orang Islam ya sunnah ini supaya kita amalkan tidak ada susahnya wong ini amal infirodi ini mendatangkan kebaikan memelihara jenggot pahala asalkan niat kita adalah mengikuti sunnah Isin soalnya jenggotewus warnai putih, jenggotnya warna putih lu isi, padahal orang bisa nolak rambut, putih oh, nandane, nikutandane mun sepuh, lah kenapa kita harus malu, padahal kita tidak bisa menghindar, ya mending kita luruskan niat kita mengikuti sunnah yang diajarkan oleh nabi kita muhammad Wasallam, memelihara jenggot, kemudian merapikan kumis. Jadi mau sungkan-sungkan, sunnah ngimbau putih pun sini Mendatangkan kebaikan, kebaikan yang tidak perlu biaya. Nah, kemudian yang keempat taklimul adfar sebagaimana yang dilakukan anak-anak muda biasanya senang suka memelihara bukunya dibiarkan panjang-panjang dijaga, kemudian dihias nah itu ingkar sunnah nah kita harus senang dengan sunnah, maka kuku-kuku itu harus dipotong jadi kalau kelihatan sudah memanjang nah, supaya kita potong kuku-kuku kita ini bukti kalau kita ini itibak kepada sunnah Nabi SAW kemudian yang terakhir nakful ibit Ya, jadi kalau kita ada bulu di, maafkan dikinamil bahasa Indonesia ini, coro jawannya itu, nek dicukur ini, ini. kalau dicukur itu nanti bertambah lebat Makanya disunahkan, untuk di, dicabut. Sunnahnya dicabuti. Nah, itu nanti itu menghambat itu. Coba so, kalau ini dibiarkan rambut-rambut pada ketiaknya itu, itu akan lebih membuat bau itu menyebar benar -benar. baunya lebih kenapa? situ menyimpan benar -benar. jadi menyimpan rih yang mustakbih ya, bau yang tidak sedap benar -benar. Nah, oleh karena itu sunnah yang diajarkan oleh nabi kita Muhammad SAW supaya kita perhatikan kemudian kita berusaha untuk mengamalkan, ini adalah sunnah infiroti ya, sunnah secara pribadi bisa kita lakukan sendiri-sendiri nah, amal Islam yang sifatnya adalah infiroti Bapak Ibu muslimin rahimakumullah dua hadis yang kita pelajari ini mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat saat hari kula akhir ini. Wathan saya perlu tidak <tuh> secara hukum asal wudhunya sah secara hukum asal wudhunya sah karena Allah tidak melihat secara dohirnya ya dari segi adab ya diupayakan karena itu bagian daripada ibadah kita kepada Allah ya sebaiknya kita berusaha untuk beradab walaupun secara hukum asal hukumnya tidak ada masalah kalau misalnya seperti itu kemudian selesai keluar ya. lalu sholat sudah itu ya sudah tidak apa-apa kalau kita yang terbaik misalnya kita ingin yang lebih baik lagi ya kita berpakaian terlebih dahulu kemudian kita bermudu, kemudian kita langsung beribadah kepada Allah Ta'ala Lintunnya wa ta'ala Kita sisihkan untuk mendoakan diri kita dan saudara kita yang diuji oleh Allah dengan musibah, sakit dan lain-lain sebagainya supaya dimudahkan urusannya, dilonggarkan hatinya dengan kesabaran dihempaskan dihilangkan musibahnya dimudahkan urusannya oleh Allah Taala Allahumma sholli ala Muhammad wa alai Muhammad alhamdulillahirobbil alamin Allahumma robbana sadiqil baqsa wasya antasafila sifaa ila sifaauka sifaaan la yubadiru sakoma Allahumma afina fi badainak Allahumma afina fi samhinak Allahumma afina fi basarinah la ilaha illa anta Allahumma Allahumma ashi minna wa min jamiil muslimin waj'al lahum tahuratan taqabal minna innaka antas samiul alim innaka antas malikut tuha Wassalamualaikum sallallahu Rahmatullahi wa